สวัสดีค่ะค่ะโนเกียนะคะอ่า Halo guys Assalamualaikum semuanya, berjumpa kembali di channel saya Beneska official Oke jadi seperti biasa saya akan memberikan Fusil-Fusil yang terbaru yang lagi viral di Fusil ya Oke lah tanpa berlama-lama kita langsung aja masuk ke video Fusil yang pertama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 Oke okay, lanjut ke presiden yang keenam Oke lanjut ke presiden yang ke Oke okay, lanjut ke persetujuan yang ke-8. Oke okay, lanjut ke persetujuan yang ke-9. Oke okay, lanjut ke peserta yang ke-10. <SILENCIO> Oke okay, lanjut ke verse yang ke-11. oke lanjut ke presiden ke dua belas oke lanjut ke presiden ke tiga belas Oke okay, lanjut ke presiden yang ke-14. belas Oke okay, lanjut ke presiden yang ke-15.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 Oke lanjut ke presiden yang ke-20. Oke okay, lanjut ke presiden yang ke-21 ya. Oke, lanjut ke Presiden ke-22. Oke, okay, lanjut ke Presiden ke-23. oke okay, lanjut ke presiden ke-24 oke okay, lanjut ke presiden ke-25 Oke, lanjut ke versi yang terakhir ke 26. Oke, okay guys, jadi mungkin segitu aja presetnya, dan kita bertemu lagi di video selanjutnya. Bye.